Modric cedera, waktunya Sebalos unjuk gigi Luka Modric kabarnya mengalami cedera dan harus istirahat selama 10 hari. Hal ini bisa menjadi momen Dani Sebalos untuk unjuk gigi. Menurut laporan Marka, Modric mengalami cedera pinggul. Gelandang berusia 37 tahun itu balik ke Real Madrid dengan masalah cedera, usai memperkuat Kroasia di UEFA Nations League. Modric berlatih terpisah dengan rekannya jelang melawan Osasuna akhir pekan ini. Mantan pemain Tottenham Hotspur itu disebut-sebut harus istirahat selama 10 hari. Ada hal itu terjadi kepada Modric, Sebalos harus bisa memanfaatkan momen dengan baik. Pria yang pernah dipinjamkan ke Arsenal itu memang masih kesulitan menembus starting eleven sejak berkostum Madrid. Kondisi Sebalos selama jeda internasional juga sebagai pemain yang fit di lini tengah Madrid. Dia tak membela Spanyol, sedangkan Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan Marco Asensio baru balik dari tugas negara. Sebalos sempat mengungkapkan pada musim panas tahun ini bahwa pelatih Carlo Ancelotti minta maaf karena tak menjamin menit bermain. Meski demikian, Sebalos tetap memilih bertahan di Santiago Bernabeu. Pelatih bilang untuk memaafkannya karena saya tak mendapatkan menit bermain yang seharusnya saya dapatkan dan itu karena keputusannya, kata Sebalos dilansir Marka. Sebalos pada musim ini juga harus berjuang keras andai dapat kesempatan. Bisa menembus starting 11 Madrid sekaligus memperbesar peluang untuk dibawa pelatih Luis Enrique membela Spanyol di Piala Dunia Qatar. Hasrat Perkuat Lini Tengah, Real Madrid Incar Jur Bellingham Jude Bellingham yang masih berusia 19 tahun menjadi salah satu nama yang menjadi buah bibir semua orang. Ia terus memukau di Bundesliga selama dua tahun terakhir sejak kepindahannya dari Dortmund dari Birmingham City pada 2020. Gelandang Dortmund tersebut dibeli sebesar 30 juta euro. Saking besarnya perkembangan sang pemain, Daeshwas Gerben julukan Dortmund mematok harga sebesar 120 juta euro untuk mendapatkan Bellingham tanpa klausul pelepasan minimal dalam kontraknya. Meski sudah memiliki banyak pemain di lini tengah, Real Madrid dilaporkan masih memiliki minat untuk mendapatkan Bellingham. Raksasa Spanyol tersebut selalu hadir setiap kali ada kesempatan untuk mengamankan pemain-pemain muda terbaik di dunia. Hal tersebut terbukti ketika mendatangkan Eduardo Camavinga 31 juta euro dari Renner dan Aurelian Tchouameni 80 juta euro dari AS Monaco. Jika Modric dan Kroos hengkang, Valverde 24 menjadi pemain-pemain reguler Carlo Ancelotti yang paling berpengalaman di lini tengah. Bellingham sempat dikaitkan pindah dari Dortmund sebelum musim 2022-2023, tetapi raksasa Bundesliga tersebut memilih untuk tidak menjualnya. Selama berseragam, dari Walker Band, Jude Bellingham sukses menunjukkan performa apik dengan mengumpulkan 13 gol dan 18 asis dari 100 pertandingannya. Dilansir dari Transfer Market, Bellingham berada di urutan keempat dalam daftar pemain paling berharga di dunia. Kontrak Bellingham di Dortmund saat ini akan berakhir pada 2025. Karim Benzema lahap penuh khusus dari Carlo Ancelotti Real Madrid mendapatkan kabar baik soal keadaan Karim Benzema. Kondisi Karim Benzema semakin membaik dari hari ke hari. Kini Karim Benzema bahkan memiliki peluang untuk tampil bersama Real Madrid di pekan ketujuh Liga Spanyol nanti. Meski demikian, pelatih Carlo Ancelotti tak akan memaksakan Benzema langsung gaspol bersama Real Madrid. Ia akan memberikan kesempatan pada striker andalan Real Madrid tersebut untuk benar-benar fit terlebih dahulu. Untuk itu, Carlo Ancelotti ikut berupaya keras dalam memuluskan pemulihan Benzema ini. Ia sampai memberikan menu latihan khusus kepada sang pemain. Dikutip dari mundo deportivo, Benzema dapat menjalankan latihan tersebut dengan lancar. Padahal, latihan khusus tersebut berisi beberapa materi sekaligus. Selain penguatan fisik, Ancelotti turut menyelipkan materi taktik Real Madrid dalam latihan tersebut. Benzema sendiri sejauh ini telah diandalkan Real Madrid pada empat pertandingan Liga Spanyol. Kontribusinya cukup mentereng dengan sukses menyumbang tiga gol dan satu assist dalam waktu penampilan 360 menit. Berdasarkan statistik penampilannya, keberadaan Benzema sangat dibutuhkan Real Madrid untuk menyumbangkan Osasuna. Saya senang bisa kembali ke tim, ungkap Karim Benzema dikutip dari laman football Espanya. Saya telah menghabiskan waktu melakukan pemulihan terutama selama jeda. Saya merasa sangat baik, nyaman. Saya tidak sabar untuk bermain. Sambungnya. Real Madrid targetkan Halan untuk gantikan Benzema. Real Madrid saat ini sedang mencari pengganti dari Benzema, beredar kabar bahwa Erling Haaland jadi incaran. Benzema sedang dicarikan penggantinya kelak, pasalnya usianya sudah 34 tahun. Real Madrid butuh penyerang dengan usia yang masih muda, Erling Haaland pun dikait-kaitan dengan Real Madrid. Dilansir dari diario AS 29 September, Real Madrid mulai mendekati Erling Haaland pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Di tahun itu dipercaya kontrak pelepasan Halan akan berlaku di mana angkanya yang ditetapkan adalah sekitar 180 juta euro atau 2,6 triliun rupiah. Erling Haaland saat ini sedang membela klub Inggris Manchester City. Bersama Manchester City, Haaland sudah mencetak 14 gol dari 9 penampilannya bersama The Citizens. Selain Erling Haaland, Real Madrid juga targetkan bek Manchester City, Jawao Cancelo. Kontrak dari Cancelo akan berakhir 2023. Sampai saat ini belum ada kabar resmi apakah Cancelo akan memperpanjang kontraknya. Pelepasan dari Cancelo senilai 60 juta euro atau 885 miliar rupiah.